Maka rumah tangga bisa sakinah mawadah warohma gak segampang balikin belakang tangan pengantin baru bisa selesai akad nikah lihat seorang suami tanggung jawabnya luar biasa dunia akhirat ketika laki-laki mengucapkan ijab kobul saya terima nikahnya dan kawinnya pulana binti Pulan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai langsung aras goyang malaikat mengucurkan air mata nangis, kenapa? dosa-dosa seorang istri ditanggung penuh oleh sang suami Ini dengerin bu Rasulullah ya, sampai ngomong kalau perakilan kalau perakilan manusia boleh nyembah sesama manusia, ku perintahkan seorang istri menyembah kepada seorang suaminya saking nggak boleh Kenapa istri berbuat dosa, suami berbuat dosa Kalau udah jadi suami istri, suami berbuat dosa Dosanya buat suami doang Tapi kalau istri berbuat dosa, suami dapat, istri dapat